Apa-apa situasi dan kondisi Sehingga dalam bekerja kita bisa Mengambil kebijakan yang pas Melakukan hal-hal yang pas Kondisi saat ini itu adalah Kita kenal yang pertama adanya era dis Disruptcy disrupsi. Apa itu? Ini disebutnya itu Loncatan yang Disruption namanya bahasa Inggris ya Disruption ini salah ketik kayaknya nih Disruption Disruption itu loncatan yang Sangat lebar Sangat jauh apa itu loncatannya Bu Rani? Loncatan gara-gara aktivitas dunia maya yang terus meningkat. Ya, kenapa coba? Dunia maya ini kenapa ya? Ma tiba-tiba mengganggu. Kenapa dia disebut loncatan besar, teman-teman? Itu. Teman-teman, waktu dulu, waktu saya SD atau SMP, kalau mau menelepon, itu telepon itu diputer dulu, diputer. Berpunyi dia, halo sentral, sentral ya, nah, tolong sambungkan ke nomor sekian, masih ada yang ingat itu? Kalau saya masih ingat, karena waktu itu saya SDP SMP, ya. lalu sentral-sentral, lalu ketika saya SMP menjelang SMA, halo yang bocor tolong ditutup ya, halo, nah menjelang SMA, telepon itu mudah mulai semi digital, sudah ada nomornya. Nah, nomornya dipencet-pencet nomornya, ya nomornya langsung kita bisa nelpon. Dan untuk antar wilayah kita ada kode wilayah. Jadi itu udah era digital. Ya itu zaman dulu. Nah, sekarang kalau menelpon di mana Bapak Ibu? Apakah pergi ke telepon rumah? Dimanapun Bapak dan Ibu bisa telepon dengan menggunakan kecanggihan media komunikasi digital. Jadi itu namanya era distrapsi. Apa pengaruhnya era distrapsi pada kehidupan masyarakat? Bapak dan Ibu dulu kalau mau butuh barang pergi kemana? Pergi ke pasar, pergi ke toko. ya. Kalau misalnya barangnya tidak cocok boleh ditukar? Boleh, datang ke sana. ya. Lalu eh, rendah tidak kemungkinan kena tipu? Sangat rendah. Kenapa? Karena orangnya jelas, tokonya jelas, bad, bad, bad, dan bahkan kita tahu di mana rumahnya. Kita tahu dia anak siapa, saudaranya siapa. Ya kalau saya dari kota kecil karena bukan kota besar, jadi saya apal? Jangankan kota kecil, kota besar seperti di Bandung aja apal saya toko mana toko mana? Ya misalnya kalau beli obat yang lebih relatif murah di Kopandu, ya. Boleh yang bocor ditutup dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, nah eh, sekarang Bapak dan Ibu kalau belanja lewat apa? Beli, beli baju beli lewat, lewat online. Nah online itu bisa tidak kita? Eh, seperti apa yang selalu kita harapkan Enggak, kadang-kadang gambarnya bagus Ketika datang barangnya jelek Masih mending begitu Sedangkan kita sudah bayar, barangnya tak datang-datang Entah kemana diperginya Banyak yang kena tipu, sangat banyak Bisa pemerintah melakukan perlindungan konsumen? Masih mending dulu ada perlindungan konsumen ketika pasar tradisional Pasar sekarang gimana? Ayo, PR kita bersama, dimana pemerintah? Bagaimana ketika kita belajar online lalu ketipu? Oke, okay? itu tugas siapa? Tugas pemerintah, tapi kira gak oleh kita Mungkin sudah ada unit Yang menggawanginya, tapi sampai saat ini Belum ada actionnya, mau lapor ke polisi Kita rugi 200.000 ribu ribu karena beli baju gak datang-datang Ya lebih banyak lagi ruginya Bukan rahasia umum itu mah ya report lah, report. Ya repot lah, repot Yang ada apa? Orang pasrah, ya sudahlah. Anggap saja sedekah, itu bahasa teman-teman saya Yang ketipu belajar online Nah ini menjadi perhatian kita Sekarang ini namanya era disruption Jauh loncatannya kalau teman-teman di kesehatan, di pendidikan, di kesehatan sudah ada layanan, kesehatan online dan layanan di pendidikan seperti apa? Apa dampaknya? Apa yang harus kita tanggapi? Kondisi kedua adalah artificial intelligence sebagai peran manusia digantikan oleh mesin. Dulu ketika mengumpulkan data, kita door to door mengumpulkan data. Lalu ada orang yang tugasnya mengkompilasi data. Ada orang yang tugasnya menganalisa data. Sekarang ada tidak? Tidak ada tuh jabatan itu, habis. Justru orang jumlahnya semakin kecil yang dibutuhkan Pekerjaannya semakin banyak Perannya banyak uh, Orangnya kecil Itu makanya organisasi pemerintah Juga dilakukan dengan, penyesuaian Dengan ramping struktur kaya fungsi Banyak pekerjaan yang hilang ya Kalau tidak kreatif, tidak cerdas Tidak bisa bermain dalam kehidupan sekarang Tapi banyak orang kreatif dan cerdas Dulu pekerjaannya seperti belanja online tidak ada itu mendatangkan orang-orang yang tukang antar-antar barang, ya membuat aplikasi dan lain-lain. Kondisi ketiga adalah Internet of things. itu situasi saat ini tidak bisa dihindari. Setiap aspek kehidupan tidak lepas dari internet, ya. Yang termasuk apa yang kita lakukan sekarang, kita sebetulnya ya kalau jujur-jujur aja, kalau dipaksakan tetap muka tidak sanggup itu budisi menyelenggarakan pertemuan seperti ini. Bapak dan Ibu harus berterima kasih kepada teman-teman BKPSDM Kabupaten Sukabumi karena mereka mau mendidikasikan uh, situasi apa ya, Mendidikasikan kondisi adanya dengan uh, memberikan pembekalan kepada teman-teman. Ya, kalau tanpa bantuan uh, IT internet kita mungkin uh, mungkin entah kapan teman-teman dapat pembekalan. Oke, okay? yang keempat adalah revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi secara masif. Nah, ini kondisi, empat kondisi yang disebabkan oleh IT. Hayo, teman-teman, P3K semua, dimanapun Anda bertugas, mau di sekolah, di kesehatan, dan lain-lain, ini harus paham, kenapa? Tuntutan ini sudah dipindahkan, eh kondisi ini sudah merubah pola bekerja kita. Contohnya, teman-teman untuk absen sekarang pakai apa? Pakai? Okay? Internet untuk e, melaporkan pekerjaan juga udah pakai jaringan. Untuk mengakses apapun, fasilitas pelayanan sudah pakai jaringan, ya, dan lain-lain. Teman-teman, penerimaan siswa baru juga sudah pakai e, mekanisme online. Next, ini tidak usah lah, ini jumlah penduduk Indonesia loh sekali. Nanti pekerjaan kita, nah, ini aja lah, teman-teman sekalian, dengan kondisi yang dua saya jelaskan tadi ya dengan kondisi adanya oh, SDM aparat adanya ini adanya fenomena-fenomena adanya era saat ini ditambah lagi masalah SDM birokrasi. Secara umum, secara umum ya ini mungkin sekarang udah seratus 100%, mungkin tinggal 50% meren. Amin. Masalah SDM birokrasi itu dicatatkan bahwa yang pertama tidak profesional. Siapa tuh ASN, STM, birokrasi ya kita, termasuk teman-teman yang ada di layar ini. Catatan kita adalah tidak profesional. Yang kedua motivasi kinerja kita rendah. Yang ketiga kompetensi kurang memadai. Yang keempat penguasaan iptek yang minim. Yang kelima rendahnya kreativitas dan inovasi. Mau dikatakan seperti itu? Kalau saya sih nggak mau. Kalau saya, saya langsung ubah diri saya untuk menjadi tidak yang lima ini. Kalaupun saya misalnya levelnya kalimat, saya tidak mau yang lima ini. Tapi level saya belum 100%, ama nah itu mah urusan lain. Tapi yang penting kita berubah dulu. Kita tidak mau seperti ini. Kalau saya tidak mau, mudah-mudahan teman-teman sekalian di kelas ini, Bapak dan Ibu, juga bukan ASN yang dicatatkan dalam lima poin ini. Bagaimana caranya? Nah, itu PR kita hari ini. Ya. Jadi dengan lima kondisi ini, tidak profesional, motivasi dan kinerja rendah, kom Kompetensi kurang memadai, menguasai iptek yang minim, rendahnya kreativitas dan inovasi Lalu, apa hak kita dibayar oleh pemerintah? Ya, kan kasihan tuh pemerintah bayar orang yang rendah kualitasnya Ya Dan ingat ya teman-teman, hidup ini tuh sebetulnya bekerja itu adalah ibadah Lalu apakah akan kita sia-siakan catatan amal kebaikan karena ibadah kita dengan hal yang lima ini? Oh tentu tidak kalau saya tidak mau, kalau tiap hari kita masih diberi kesempatan bernafas, diberi kesempatan melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik, lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Kita dapat kebaikan dunia akhirat. Soal rezeki, oh jangan satukan ya, teman-teman ingat, jangan pernah menyatukan soal ibadah dengan rezeki. Karena rezeki urusan Allah, hak prerogatif Allah. Lakukan salat, lakukan ibadah, memohon kepada Allah pasti rezeki diberikan. Kenapa saya bilang begitu? Bisa jadi kita dapat uang banyak dari pekerjaan kita sebagai pegawai, sebagai ASN. Ternyata tidak ridu Allah. Dia keluar tidak? Keluar dengan sendirinya. Itu mah bukan rahasia lagi. Ada melalui maaf, astagfirullahaladzim, bukan melalui musibah, melalui uh, cuma numpang lewat, ada orang yang perlu, dan lain-lain, dan lain-lain. Ya, astagfirullah, mudah-mudahan kita dijawabkan Allah dari hal-hal yang demikian, dan kita menjadi orang yang ikhlas beribadah, agar kita bahagia dalam bekerja dan selalu bersemangat. Kenapa orang malas bekerja? Kenapa rendah motivasinya? Karena dia punya orientasi tidak sama dengan apa yang terjadi. Tapi kenapa orang selalu bersemangat dan dan, dan bekerja dengan maksimum? Karena dia ikhlas dalam bekerja. Karena tujuan kerjanya ibadah. Itu dampaknya. Oke, okay, teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini adalah orang yang ikhlas dalam bekerja, sehingga kita tetap happy apapun situasinya. Dan Allah selalu memudahkan urusan orang-orang yang ikhlas dalam bekerja. Ibu nuriati pulang ya. nggak apa-apa bawa aja handphonenya Bu. Oke okay, kita next. Nah teman-teman sekalian arah pembangunan ASN ya ini harus kita pahami. Pemerintah ini sudah mengkonsep pengembangan ASN untuk menjadi world class government. Itu tahun 2024, ini tahun 2022, dua tahun lagi kita itu diharapkan menjadi aparatur sipil negara kelas dunia, ya. Yang sudah dimulai dari tahun 2005. Seperti apa sih harapan pemerintah terhadap kita, smart ASN itu? Yang pertama, kita punya atau memiliki jiwa nasionalisme yang baik. Yang kedua, berintegritas, ya, memiliki integritas yang baik dalam bekerja. Dan yang ketiga memiliki wawasan global, ya, wawasan yang luas terhadap berbagai hal. Yang keempat memiliki kemampuan hospitality yang baik, ramah, melayani, ya, lalu mempunyai networking. Networking yang luas, apa itu networking? Memiliki jaringan pertemanan, persahabatan, komunikasi, dan lain-lain, ya, itu akan sangat membantu seorang ASN dalam melaksanakan tugasnya, lalu memiliki. Penguasaan terhadap teknologi informasi. Minimal menggunakan gadget kita secara maksimum dalam bekerja. Yang keempat, memiliki kemampuan berbahasa asing dan mempunyai jiwa entrepreneurship. Kenapa sih penting entrepreneurship? Bukankah entrepreneurship itu milik orang usahawan? Bukan, bukan hanya usahawan. Kenapa? Karena dalam bekerja sebagai ASN pun kita dibutuhkan kreativitas ya, untuk menciptakan inovasi. Oke, okay, kita next dulu. Nah, ini fungsi ASN seperti yang saya bacakan tadi di Undang-Undang 5 tahun 2014, ASN itu pelaksana kebijakan, melaksanakan kebijakan publik yang telah dibuat pejabat pembina kepegawaian atau oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan. Lalu pelayanan publik memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat kesatuan bangsa. Teman-teman harus ingat kita ini bangsa yang sangat banyak beda-bedanya. Bangsanya yang bersuku-suku. Saya orang Padang, teman-teman orang Sunda. Ketika ngobrol sama saya, maksud saya baik, ternyata karena nada suara saya agak keras dan tinggi pikiran saya marah misalnya ya. Orang Batak apalagi ya. Nah, lalu teman-teman Orang Sunda misalnya ya saya gak dengar dia ngomong kok lembut sekali apa dikira sama saja padahal ya komplain misalnya. Nah ini kan perbedaan-perbedaan tidak perlu kita peruncing. Pahami saja kalau ini adalah orang Sunda, ini orang Padang, ini orang Jawa dan lain-lain. Kita tidak boleh membuat kondisi-kondisi yang menyebabkan renggangnya persatuan dan kesatuan. Belum lagi beda agama, ya, belum lagi beda lain-lainnya. Oke okay, kita next. Nah, selaku ASN dan Undang-Undang 57-2014 dan uh, Undang-Undang 23-2014 mengatakan ada empat kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap ASN, ya, termasuk Anda, termasuk teman-teman sekalian, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan, ya. Dan yang dominan yang harus kita miliki dalam mendukung kompetensi manajerial Kompetensi teknis dan kompetensi pemerintahan adalah kompetensi sosiokultural. Kenapa dia yang dibuat sendiri ya? Karena ternyata kompetensi sosiokultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kenapa? Karena kita ini adalah orang yang bekerja di lingkungan yang membutuhkan kerja dengan orang lain, tidak kerja sendiri. Untuk itu, kompetensi ini yaitu berinteraksi dengan masyarakat dalam hal agama, suku, dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai. Nah, teman-teman, kenapa? Karena kita ini adalah bangsa yang berbeda-beda, kita bekerja tidak sendiri, tidak ada ASN itu yang paling pintar sendiri, karena tidak ada kerja di lingkungan pemerintah itu bisa saya kerjakan sendiri tidak ada itu sombong dia. Kita itu adalah kolegial. Untuk kolegial kita membutuhkan keramah tamahan, komunikasi yang baik, kemampuan berinteraksi yang baik, beradaptasi yang baik. Ya, untuk itulah kenapa ini dipol khusus untuk manajerial. Dan dia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat karena perbedaan dan perbedaan itu tidak boleh menjadi musakar masalah uh, untuk uh, pemecah persatuan. Apa itu kompetensi sosio-kultural? Nah, ini dia. Ya, perbedaan agama, suku dan lain-lain itu ya, ekonomi, latar belakang dan lain-lain. ASN era 4.0 memahami perkembangan lingkungan strategis dari masyarakat, bangsa dan negaranya, ya, lalu mampu menjaga mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kompetensi sosiokultural itu dapat membuka sekat Antara dimensi birokrasi pemerintahan yang sangat struktural Dan Komunikasi sosial ya Jadi sebagai ASN Kemampuan kita berkomunikasi itu sangat penting Peran serta masyarakat di dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis diskreditarnya Komunikasi itu kuncinya Karena kenapa? Tentu dalam pelayanan publik saat ini itu adalah apa? Harus lebih cepat Lebih pintar lebih murah Lebih mudah dan lebih baik Ya Karena memang itu logikanya begitu Gimana tidak pakai yang lebih cepat Orang sekarang udah pakai IT kok Masa masih dihitung-hitung pakai manual Lalu lebih pintar ya Karena semuanya IT Ya harus pinter orang yang mengelolanya Lalu harus juga pintar mencari solusi Terhadap permasalahan yang ada Ini teman-teman Ini slide berikutnya adalah Tentang Bagaimana sih orang pintar, orang cerdas dan orang kreatif atau inovatif itu? Apa ciri-cirinya? Orang pintar adalah um, orang yang mampu dalam menyerap informasi dan ilmu pengetahuan. Semakin tinggi kemampuan menyerap, semakin pintar orang. Dan banyak pengetahuan terkadang menghambat dalam mengambil keputusan dan memutuskan untuk berbuat. Nih, ini ini ciri-ciri pintar sedangkan cerdas adalah kemampuan mengelola kepintaran, tahu siapa yang pintar dan cocok mengejaran jenis pekerjaan tertentu. orang yang cerdas tidak perlu pintar. kadang-kadang loh, mampu memanfaatkan kepintaran orang lain untuk mendapatkan keuntungan. update dengan perkembangan lingkungan dan tren. lalu orang kreatif, orang kreatif, kreatif itu adalah kemampuan untuk membuat perbedaan, yaitu kualitas dan uh, Kreativitas dan perbedaan, itulah orang kreatif. Melihat hal yang sama, tapi berpikir dengan cara yang berbeda dalam mencapai tujuan, itu orang kreatif. Ya, Jadi dia kreatif walaupun masalahnya sama, bahannya sama, tapi dia melihat dengan cara yang berbeda sehingga kalau kita boleh pinjam istilahnya penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu orang kreatif. Ada masalah, tapi selesai tanpa masalah. Percaya diri dan tampil beda di antara yang lain, dan membuat peluang baru dengan cara yang berbeda. Lalu bagaimana orang tentang inovatif? Inovatif adalah kemampuan untuk menemukan nilai komersil dari sebuah kreativitas. Ya, Perbedaan harus memiliki nilai sebagai sebuah keuntungan profit. Pola fikir yang inovatif, sukses, bukan sekedar kreatif, tapi harus memiliki nilai. Jadi inovatif itu ada nilai-nilai. Memiliki jiwa pembahalu dan tidak pernah puas. Itu adalah sifat-sifat inovatif. Lalu, tuntutan pembangunan ASN. Setelah kita tahu tadi seperti apa tuntutan ASN dan ASN yang harusnya ada, kita harus melihat e, kepada roadmap reformasi birokrasi. Tuntutan akhirnya itu adalah smart ASN yang berorientasi kepada profesional kompeten, berdaya melayani serta menguasai IT dan berbahasa asing. Ya. Ada catatan, ternyata 4,1 juta ASN itu inkompetensi dan mismatch. Ya. Jadi inkompetensi, jadi kompetensinya itu tidak paslah ya dan tidak tidak berada ada mismatch ya, ada salah-salah gitu, ada salah-salah. Nah, kita masuk pada slide tentang Bagaimana menyikapinya? Menyikapi 4,1 mismatch dan kebetulan misalnya kita berada pada tempat pekerjaan tidak sesuai dengan kompetensi misalnya. Bisa? Bisa saja. Asalkan kita mau berubah. Berubah ya. Karena bagaimanapun juga era sekarang itu adalah era berubah. jenis Banyak jenis pekerjaan yang akan tergantikan dengan teknologi informasi. Pekerjaan juga berubah. Seperti contohnya tadi pengolah data tidak perlu lagi. Karena sekarang... Uang oh, tahu udah pakai mesin. Tempat bekerja berubah, jenis pekerjaannya berubah, ya. Lalu uh, setiap waktu kita harus melakukan perubahan. Itu tuntutan saat ini. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri? Kenali dan pahami apa itu yang disebut profesional dan apa itu kompetensi. Sehingga kita tahu nanti kapan saatnya kita harus upgrade diri kita sendiri. Orang yang profesional adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya. Sementara kompetensi itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seseorang yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas. Ya. Next, nah inilah profesionalisme, komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya, artinya sebagai ASN kita tidak bisa hanya stop. Oh, udahlah, saya sampai di sini. Oh, udahlah, begini saja: tidak bisa, karena bagaimanapun juga situasi berubah, hidup itu berubah. Yang tidak berubah itu justru adalah sesuatu yang udah stop atau sudah berakhir atau sudah meninggal semasa selama kita masih hidup kita adalah bagian dari perubahan itu sendiri ASN yang profesional adalah PNS atau P3K pada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan keahliannya dengan berlandaskan nah ini undang-undang ASN ya nilai dasar, kode etik komitmen, integritas moral serta tanggung jawab pada pelayanan publik kenapa kita harus teman-teman sekalian ya Teman-teman harus baca Undang-Undang nomor 5 belas apa itu nilai dasar, apa itu kode etik, apa itu komitmen, dan integritas moral. Kenapa? Teman-teman selaku ASN mengikat ketentuan hak dan kewajiban tentang ASN. Ya. Salah satu yang harus saya ingatkan kepada teman-teman adalah pasal 23 tentang kewajiban ASN. Banyak sekali, ya salah satunya huruf F adalah, menunjukkan integritas dan ke hmm, dan kesung, keseriusan dalam sikap menunjukkan integritas dan kesungguhan dalam sikap perilaku dan ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja teman-teman sekalian mulai saat ini teman-teman sudah melekat hak dan kewajiban ASN Kenapa saya ingatkan ini? Karena teman-teman kalau salah-salah melakukan sikap berbicara di luar kantor, baik di dalam maupun di luar kantor, teman-teman kena risiko. Apa risikonya sampai diberhentikan? Baik PNS maupun P3K. Jadi hati-hati bermedsos, hati-hati mengkomen sesuatu. Yang pasti kita tidak boleh masuk ke ranah politik. Ingat ya teman-teman, karena Undang-Undang ASN, ada untuk ASN ada ketentuan bahwa kita tidak bisa masuk ke ranah politik. Jadi jangan nanti ada survei-survei politik tentang calon-calon uh, presiden dan lain-lain atau partai teman-teman sebaiknya abaikan ya karena kalau misalnya uh, ketahuan sama pengawas kita bisa diproses secara hukum, oke? Okay? Atau dapat sanksi perilaku ASN yang profesional itu adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi jabatan, disiplin dan sungguh-sungguh dalam bekerja, melakukan pekerjaan secara terukur, melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, mengembangkan kompetensi secara terus menerus, menerima reward dan punishment sesuai ketentuan. Itu tugas ASN, lakukan itu. ASN yang profesional. Tapi jangan lakukan, satu, menyampaikan tulisan maupun gambar, Termasuk via media sosial Yang membuat ujaran kebencian Yang membuat ujaran Kebencian terhadap Suku ras agama ya, Ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Bineka ika dan lain-lain Yang kedua, suku ras agama Yang ketiga, mengikuti kegiatan Bermuatan konten ee, Apa ini, yang dimuat oleh Satu dan dua, yang ketiga Begitu pula dengan pernyataan setuju atau mendukung konten uh, satu dan dua. Jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ada beberapa larangan terhadap ASN. Hati-hati bermain medsos. Memang itu medsos pribadi. Dan dilakukan di rumah tengah malam lagi nggak ada yang lihat. Nggak apa-apa, tapi jejak digital tidak bisa hilang begitu saja. Jangan sampai teman-teman nanti terkena dampak gara-gara uh, kita... Uh, ikut partisipasi di urusan-urusan yang kita dilarang. Jadi untuk itu, kita harus mengetahui apa hak dan kewajiban seorang ASN. Nah, kita itu akan dinilai dari indeks profesionalitas ASN. Apa yang menentukannya? Yaitu kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan disiplin. Kompetensi itu terkait empat hal tadi, manajerial, teknis, fungsional, sosio-kultural, dan pemerintahan, kualifikasi pendidikan, ya nilai prestasi kerja Kalau untuk kinerja, karena memang sudah ada aplikasi penilaian kinerja untuk ASN lalu tidak pernah mendapatkan hukuman dan disiplin karena hukuman dan disiplin itu bagian dari pengurangan indeks profesionalitas ASN. Nah, ini ada 10 cara menjadi profesional. Teman-teman, ya. ada gimana sih agar kita menjadi profesional karena dari tadi dikatakan ASN itu harus profesional. Salah satunya adalah bersikap positif, mahir, communication skill, lisan dan tulisan. Jadi komunikasi itu menjadi uh, keahlian yang wajib dimiliki oleh semua SM. Ya, Sikap positif itu terhadap pekerjaan dan terhadap semua hal. Mahir dalam bidang studi, komunikasi skill, interpersonal skill. Itu yang disebut soft skill atau sosio Interpersonal skill ini untuk interaksi dengan banyak orang baik di dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja lalu percaya diri berpikir kritis adaptif ya cepat menyesuaikan diri motivasi diri leadership dan memiliki keinginan untuk hasil teman-teman ditutup mikrofonnya pak salam restu ya kita next nah kita masuk kepada kompetensi soft skill yang dibutuhkan agar dapat menghadapi tantangan perubahan. Ya, Yang pertama adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks. Nah itulah kenapa peningkatan kompetensi, pengembangan diri itu menjadi uh, hal yang wajib kita lakukan. Karena kita harus mampu melakukan memecahkan uh, masalah kompleks. Yang kedua berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menjaga uh, manajemen manusia manajemen Jadi memanage diri kita, memanage uh, uh, semua berkaitan dengan unsur kemanusiaan kita agar kita nyaman dalam melakukan pekerjaan dengan orang lain dan dengan komunitas Yang keempat, kemampuan berkoordinasi Itu diawali juga dengan komunikasi Negosiasi dan konektivitas juga dasarnya adalah komunikasi Orientasi pelayanan, cepat membuat keputusan, dan kecerdasan emosional, sosial, spiritual, dan moral. Jadi teman-teman, banyak sekali tuntutannya, Bu. Sebetulnya ini enggak banyak. Kenapa? Karena ini adalah tuntutan kita dilahirkan sebagai manusia. Agama kita juga mengarahkan seperti ini. Enggak ada kita dalam agama kita diajarkan tidak toleransi, tidak belajar, karena belajar itu dari ayunan sampai yang lahat. Oke okay ya, jadi semua aturan ini tidak berat sebetulnya. Tidak sulit, karena memang itu adalah budaya hidup kita. Tentunya pelayanan publik ini yang harus kita pahami. Siapapun publik karena dia adalah objek pekerjaan kita, kita harus bisa melayani dengan cepat, pinter, murah, mudah, dan terbaik. Nah, masalahnya kembali ke kita ya. Kita itu mau menjadi seorang ASN ya yang baik atau yang tidak baik. Ya, mau menjadi seperti apa? Pilihan ada di kita. Karena aturan main sebagai ASN itu enak loh. Sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai ASN aparatur sipil negara itu enak. Semua pekerjaan kita itu sudah ada aturan mainnya. Jangan mengada-ngada. Kalau akan mengadang ngada lakukan perubahan. Lakukan, ke, bikin kebijakan baru. Gitu, mudah sekali sebetulnya. Masalahnya, kadang-kadang kita mempersulit diri. Ingin melakukan sesuatu yang tidak ada aturannya. Nah, oke, okay, sebentar. Kerja keras versus penghargaan. Hasil, proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita pekerja keras, pasti kita dapat reward. Reward itu dunia akhirat, ya. Jadi jangan hanya gara-gara ingin kita film. tapi ketika kita ikhlas dan tujuan kita mulia untuk tujuan yang baik, pasti kita akan mendapat penghargaan yang baik, ya. Dan sukses itu, sukses itu dilakukan. Nah, ini bacanya gimana ini coba? Sukses terbaik dilakukan oleh orang baik dan bernasib baik. Jadi orang ter, terbaik oleh orang baik bernasib baik. Itulah yang sukses. Ya Ini rumusannya lucu nih. Tapi nggak apa-apa. Sesuatu yang menggelitik untuk dicermati. Dan kita akan mempel di kepala kita. Ternyata kalau kita melakukan sesuatu yang baik. ya Kita adalah orang baik. Insya Allah kita bernasib baik dan kita adalah bagian penerbit Teman sukses. Teman-teman, amanat semuanya ini bukan hanya oleh saya, tapi itu kata Presiden Republik Indonesia, ini Pak Jokowi loh, karikatur. Kita butuh Sdm Unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila, Sdm Unggul yang toleran, berakhlak mulia, Sdm yang terus belajar, bekerja keras dan berdedikasi. Presiden juga mengatakan. Kita masuk dalam era kompetensi kompetisi antar negara yang semakin sengit. Kita tidak boleh berhenti berkreasi dan berinovasi. Oke, okay? jadi teman-teman karena kita adalah aparatur sipil negara, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita untuk menjadi yang lebih baik. Hmm. Keajaiban tak pernah terjadi di zona nyaman. Ujian dan tantangan selalu ada. Misalnya nih teman-teman, aduh saya udah enak bekerja, ngapain saya harus membaca undang-undang ini dan itu. Teman-teman, ingat uh, proses tidak menghentikan hasil. Kita semakin banyak informasi, semakin mumpuni kita dalam bekerja. Ketika kita mumpuni dalam bekerja, walau walau kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita ke depan. Oh, saya hanya ASN selesai eh, P3K, hanya selesai enggak, boleh enggak begitu cara pandangnya. Teman-teman, untuk saya informasikan bahwa di Kementerian sana, Dilan itu ada eselon dari P3K p 3 bisa kemana-mana, masalahnya kompeten atau tidak kompeten, karena semuanya diujikan pada kemampuan kita. Dan saya suka slide ini, katanya Hatur Nuhun. Teman-teman, sampai di sini slide-nya, kita dedikasikan waktu kita untuk berdialog, berdiskusi, dan bertanya-jawab. Terima kasih. untuk Mana Terima kasih di. Bu Kabit. sama sama. Mungkin tahu. untuk ini sesi tanya jawab ya diskusi ya Bu Kabit. Oke. Okay.